Oke, okay. awdibillahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Fajar official 2022 yang akan selalu menemani Anda di mana Anda berada. Kali ini kita akan membahas setelah kita akan, setelah kita lama membahas Ukraina, Rusia, setelah ini kita akan membahas apa itu NATO NATO adalah kependekan dari North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO adalah merupakan Organisasi pertahanan dan keamanan Di kawasan Atlantik Utara Yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada Kemunculan NATO Tidak lepas dari selesainya Perang Dunia II Pasca Perang Dunia tersebut muncul Organisasi-organisasi militer Tingkat regional bahkan global Salah satunya adalah NATO kita ketahui ini setelah bangunia dua baru muncullah seperti ini organisasi-organisasi militer seperti NATO Tawar, Shaw, dan juga ada fakta dan lebih banyak lain ini Gagasan perumusan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Prancis yang khawatir akan ketegangan politik pada antara dua blok yaitu ada blok timur dan juga ada blok barat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur, proses pembentukan NATO berawal dari perjanjian dan kris 1947 antara Inggris dan Prancis Perkembangannya, perjanjian tersebut berkembang hingga memiliki anggota mayoritas di Eropa Barat. Pada tahun 4 April 1949, 4-12 negara bersepakat untuk menandatangani pembentukan NATO. Penandatanganan itu dilakukan di Washington D.C., Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kedua belah pihak tersebut yakni AS, Amerika Serikat, dan Inggris Ketua kedua belas negara tersebut yakni AS, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia Itu ada dua belas negara yang membentuk itu Nah, ada pun tujuan tujuan membentuk apa ini Yang pertama, dalam buku sejarah Eropa dan dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern Karya Wahid Jaja pembentukan NATO pada awalnya bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara kawasan Atlantik Utara. Selain itu, NATO juga berusaha menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara, melindungi negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika. Dari pengaruh komunisme dan juga berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, Jadi ini seperti PBB, cuma PBB bukan organisasi militer. NATO adalah organisasi militer dan juga menyelesaikan perdamaian bahkan permasalahan pertahanan dan keamanan negara-negara anggota NATO juga harus saling dibantu. Jadi ketika ada satu anggota NATO yang tersakiti atau diserang maka mereka harus saling membantu. Berdasarkan prinsip dasar NATO adalah demokrasi dalam menjalankan organisasi NATO menerapkan sistem yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip selanjutnya adalah kebebasan, di mana NATO berkomitmen menghargai seluruh kebebasan negara-negara anggotanya. Selain itu ada juga prinsip solidaritas, di mana NATO selalu menjaga solidaritas untuk negara-negara anggota dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang lainnya. NATO juga berprinsip transatlantic link, yaitu membentuk hubungan keamanan antara negara-negara kawasan Atlantik Utara. Situs resmi NATO menyebut hingga kini NATO memiliki anggota sebanyak 30 negara di Eropa bayangkan, dan termasuk Amerika Serikat, Amerika Utara juga. Struktur anggota NATO terdiri dari delegasi NATO dan Dewan Perwakilan Militer. Setelah ini kita akan lihat di daftar negara yang menjadi anggota NATO. Nah, ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Belgia, ada Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, Norwegia, Yunani yang bergabung tahun 1952 dan juga ada Turki, Turki bergabung di tahun 1952 juga. Jerman sebagai Jerman Barat bergabung di tahun 1953 dan juga ada Spanyol yang bergabung di tahun 1982 dan Republik Ceko yang bergabung tahun menjadi mitra NATO yaitu bukan anggota tapi hanya mitra bagi membantu dari dalam atau dari luar juga bisa. Seperti negara-negara Uh, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia, Tajikistan Jadi minggu-minggu ini kita bisa melihat ketegangan antara Ukraina dan Rusia ini dikarenakan NATO Kita tadi sudah melihat bahwasanya tujuan NATO adalah untuk membendung ekspansi komunisme ketika Rusia masih Yidosoviet Maka setelah karena Ukraina adalah tugas jajan Soviet Maka Putin pun marah ketika itu dikarenakan bagaimana mungkin Uni Eropa Tekas dunia Eropa bisa masuk ke dalam negara NATO, walaupun hanya mikernya saja. Ini membuat marah Vladimir Putin, Hingga Putin mengatakan kemarin kiamat itu adalah usang Tuhan. Tetapi jika Eropa atau Barat ingin kiamat itu ada di tangan saya, salah itu. Jadi ini keputusan jadi Putin. Bahkan sekarang NATO, ketika perang sekarang ini, NATO tidak berputik apa-apa, bahkan tidak membantu Ukraina.